so ingat dalam satu agensi ada sama juga dia ada 20-80 maksudnya ada ada 20 orang atau dalam katakan satu agensi tu ada 100 orang 80% daripada sales dekat dalam agensi tu kan, dibawa oleh 20 orang sementara yang lagi 20 orang daripada sementara 80 orang tu dia cuma cover 20, 80% je, so sekarang ni you ada pilihan tau, you pilihan you kat mana pilihan you, you nak attend yang mana satu, you nak jadi yang mana satu you nak jadi yang, nak jadi yang uh, 80 orang tu ke ataupun 80% daripada agent dekat agent tanah dekat agensi kita ataupun you nak jadi yang top 20 uh, So itu adalah pilihan yang you kena buat So, saya yakin semua yang ada kat sini ni semua orang yang datang pagi-pagi dengar saya celoteh ataupun dengar kawan-kawan kita bagi uh, motivation ialah orang yang memang dia nak jadi the top 20 betul tidak? Yes. Betul? Betul. Ya, so sekarang betul. ni Betul. betul. betul. betul. betul. betul. betul. Jeff, uh, so dalam dalam satu buku, Jeffrey uh, apa? Geoffrey uh, Covey cakap talent is overrated. Ada orang dia cakap kan aku nak berjaya aku mesti kena kena talented, aku mesti jadi orang yang talented, aku tak ada talent, Ada ni boleh lah sebab dia memang talent, dia memang pandai Kan? apa dia sentuh tu jadi must, betul tak, ada tak kita dengar benda tu, tu kan? macam yang sama juga macam yang saya kata, kita always cakap kan orang lain punya rumah kan, dia punya rumput dia lebih hijau daripada rumput kita walaupun sebelah-sebelah, tapi apa yang kita tak tengok ialah apa yang kita tak nak tengok bukan tak nak tak tengok kita tak mau tengok ataupun kita atau, atau, atau uh, pilih untuk tak nak ambil tahu ialah uh, macam mana dia jaga uh, rumput dia macam mana dia jaga uh, pokok ros dia <laughs> ha, kalau perempuan tu selalunya dia tengok bunga ros tu tak afsal bunga ros dengan bunga okek dia asyik keluar bunga je aku punya tak betul ke tidak Anies so, sama juga dengan kita ni Bila kalau kita tengok orang lain berjaya, itu jangan tengok yang kejayaan dia aja, tengok uh, macam mana dia uruskan dia punya uh, pokok uh, oket dengan pokok ros dia tu. Kan dia bajanya, dia spray-nya dengan baja, baja dua jenis baja, baja dekat pangkal, baja dekat dekat batang, dia halang daripada apa? Daripada uh, siput masuk. So benda-benda macam tu kan kita kena tengok jugalah. Talent is overrated. Maksudnya kebolehan seseorang tu tidak tidak akan menentukan orang tu berjaya ke tidak, berapa ramai orang yang dia uh, saya boleh bagi contoh macam Dell, kalau saya cakap Microsoft juga kata uh, dia pandai walaupun dia tak dia tak habis sekolah tapi dia memang pandai, tapi Dell ni dia bukan orang yang pandai dia memang t -t -t orang yang tak ada, dia memang tak lepas sekolah, tak lepas universiti tapi dia memang smart, dia bukannya jenis orang yang berpengetahuan kan, uh, tengok macam dia kalau you anggapkan macam apa tu orang macam tu tak boleh berjaya memang dia tak ada lah wujud kat dalam dunia ni. Bapa ramai orang yang kita kenal tak habis universiti tapi dia berjaya. Kawan saya berapa ramai. dia tak ada pun pergi luar negeri ke apa. Kan tapi dia tokey bos besar dekat salah satu daripada apa tu syarikat telekomunikasi dekat, dekat Malaysia ni. Ah, uh, so that that is one example, lah. Eh. so you nak jadi uh, top 20 is not about talent, it's all about, about you punya kerja sama ada you sanggup untuk buat kerja sama macam orang yang top 20 tu ke tidak, sama ada you nak tengok bunga ros you cantik ataupun bu uh, bunga uh, apa tu, orchid you lawa macam orang sebelah, kalau you nak, you tak ada choice, you kena pilih untuk bekerja macam orang tu buat, macam orang tu buat kan kena work to get work work macam orang tu buat. Top 1% of uh, orang dekat Amerika ni, top 1% ni eh, mati milioner ataupun mati bilioner. Diorang ni kawal 33% daripada duit De, uh, apa dia punya financial asset dekat US. Sama juga dekat Malaysia. Ha, kita tengok orang yang kaya, dia cream dia sikit je. So of course orang cakap dia bernasib baik atau tidak, tapi you kena tengok masa muda dia kerja macam mana. Kan? kat mana kerja dia ke, kepayahan dia okey semua orang start daripada kosong so macam saya kata Monday, every day kita kena minda kita kena start from zero tak ada saya cakap pasal tu tak minda start from zero minda start from zero maksudnya bila kita uh, start hari-hari kita, hari kita tu kan minda kita start dengan zero aku tak ada listing aku tak ada buyer aku tak ada uh, macam tu Maksudnya kita start balik. Kita kena hungry masa mula-mula kita kerja. Ada kat sini yang memang pendapatan you dah boleh dapat 5000, 10000, 12000 kan. Tapi orang macam tu kan, dia mesti bila besok datang kan, dia anggap macam dia punya listing dia yang 12000 yang dia dah dapat masuk dalam bank tu yang dia tak habis belanja tu. Dia tak tak fikir pun, tak tak apa terkesan dalam minda dia. Dia buat dan buat, buat dan buat. Betul tak? Orang kita kena start from nothing, eh? ada mentality start from zero. Eh, dan kebanyakan orang yang kaya ni macam Bill Gates, Warren Buffett kan. Orang-orang ni semua ni dia bukannya orang kaya awal-awalnya. Kan dia lahir pun keluarga biasa-biasa je kan. Saya tak saya kalau kalau kita cakap uh, apa <coughs> uh, apa tu uh, Tram Junior tu, <laughs> kita boleh fahamlah kan eh? memang dia lahir daripada uh, orang kaya. Uh, jadi bila dia bapak dia meninggal dia warisi harta-harta bapak dia sebab tu dia jadi orang kaya tapi orang yang terkaya di dunia macam aa, macam apa tu Amazon dia bukan orang kaya asal dia kan so jezo bezos bukan asalnya orang kaya so kita kena ingat talent is overrated yang penting ialah usaha you tengok orang yang kaya you tengok orang yang berjaya and you tengok cat-cat kaedah kerja dia so kat sini kita kita perhatikan siapa yang top Top yang siapa yang top boleh tanya dengan dia apa you buat and tanya dengan dia macam mana you punya rutin kerja you and from from there you boleh tahu mana satu you nak ikut and compare balik dengan kita punya uh, kerja kita adakah kerja kita ni uh, uh, at at their level atau tidak okay so dia punya kunci dia ialah kerja kuat <coughs> kunci dia kerja kuat ada orang cakap apa uh success is 1% is uh, apa tu inspiration 99% perspiration. <coughs> success <coughs> kejayaan kejayaan adalah satu uh, persen inspirasi datang daripada otak dan 99% peluh perspiration. <coughs> ha, sangat bagus saya buat tu betul. Ha, kalau you nak success memang tak ada you tak boleh lari. You mesti kena kerja kuat. Memang kena kerja. You buat harta ni confirm kena kerja kuat, of course you kena be smart you kena uh, position yourself supaya you tahu dekat mana tempatnya nak nak beli yang itu semua kerja saya, saya yang akan help you dan lepas tu dan uh, jangan lupa juga kita kerja kuat kuat kuat lepas tu kita kena ingat uh, minta dengan Allah sebab semua usaha kita memang kalau tak ada Tuhan yang bagi memang tak adalah yang dapat kan, ada orang cakap apa Uh, ada buat akronim duit kan D U I T kan and eh? D U I T apa tu doa usaha apa lagi ikhtiar apa saya tak ingat doa usaha dengan tawakal tawakal yang I tu apa ingat okey you, you guys pun tak ingat tak apa tapi you tahu lah maksud saya kan <laughs> so we, even though kalau you dah buat jangan lupa ah always Minta dengan allah saya pergi Terengganu wah itu yang apa tu yang yang leader kat sana dia kata jangan sesekali lupa untuk apa tu jangan sesekali lupa untuk semayang duha dia ada word, dia ada, ada perkataan dia apa start dengan duha sebelum tidur dengan apa semayang apa witer ah so jangan-jangan lupa untuk duha dengan jangan lupa untuk bitir, dia kata macam tu so memang memang dia orang yang berjaya dan kita boleh nampak lah kan ha, tapi ada je orang yang tak berjaya tapi dia memang langsung tak fikir pasal agama ni, memang saya tahu tapi itu pandangan kita je kan, kita tak tahu malam-malam dia berapa <laughs> kita tak tahu malam-malam dia ada baca apa tu, pergi apa tu bangun malam ke kan, ha, ok so ingat hard work is the key semua orang yang kerja 20%, 20 tu yang dapat income paling banyak dekat dalam agensi tu kena kerja and diorang melalui benda yang sama benda yang you guys tak suka semua orang tak suka nak buat prospecting semua orang tak suka pergi uh, apa tu uh, buat tanya-tanya orang check buat viewing semua orang tak suka tapi diorang buat juga sebab diorang tahu itu adalah kunci dia kunci dia lah kerja kuat ok so ada 5 minit lagi ok apakah Kat sini the law says that kalau kita nak berjaya uh, uh, kita mesti determine macam mana kejayaan tu boleh dilakukan, practice apa cause skill, skill yang diperlukan dan melakukan aktiviti setiap hari, eh repeatedly, eh, maksud setiap kali hinggalah kita achieve some result. So cara dia ialah kita tahu apakah kejayaan yang kita nak set. You guys dah tahu tak apa you punya kejayaan? What is your your apa tu? Your Uh, milestone. Oh aku dah capai ni aku berjaya selagi aku tak capai ni aku tak berjaya. You guys dah tahu betul tak? So you dah tahu apa you punya uh, level you untuk berjaya and then you tahu macam mana you nak sampai ke sana. Kena tahu macam mana sampai ke sana and then you kerja kuat. Lepas tu you check. Sama dah, sampai ke, dah sampai, ke sampai ke belum? Sampai ke belum? Sampai ke belum? Macam tu. Itu je rule dia. Macam mana nak berjaya. Okay? Itu je rule dia. Orang dia akan menuai apa saja yang dia semai you semai apa, you akan dapat apa, so dia tak ada ketika yang macam kita semai lalang, kita dapat beras, impossible, in fact yang banyak berlaku ialah kita semai <coughs> padi, kita dapat beras, uh, kita dapat lalang, betul tak ha? So apa yang kita buat, kita semai uh, benih padi tapi kita tak jaga kan? kita biar je dalam keadaan macam tu, apa yang berlaku, ujung-ujung padi tak keluar tapi lalang yang keluar kan ha, jadi apa yang kita semai itu yang kita rip kan apa yang kita semai apa yang kita rip kita tak boleh nak anggapkan semai padi keluar apa tu gandum ha. so you you kena decide fikir apa ke benda yang you nak semai tu apakah benda yang nak semai adakah semaian tu akan mencapai goal yang you nak tu kan so you check around tanya dengan you punya coaches tanya dengan, dengan saya tanya dengan punya leaders kan this is apa yang saya nak sebab tu saya kata wajib ada equity equ, equ, apa tu equityability partners you guys kena ada equityability partners orang yang yang care about you orang yang jaga dengan you punya career ni jadi dia yang akan membantu you untuk nak berjaya okey so itu saja kot ha, lagi satu lagi satu success is predictable, eh. kejayaan tu bukan aksiden, kejayaan tu kita boleh tahu awal-awal so kalau ikut Grand Cardone, bila kita buat kerja tu, kita buat kerja selalu sampai kita dah boleh predict benda ni okey tak okey, betul tak, betul tak uh, Fiza, betul tak Fatin, orang yang dah ada sales, yang banyak sales, you guys sampai ketikanya you guys dah tahulah, ah, ini insya Allah boleh, ah, ini susah ni, betul tak Fiza, Comment sikit Betul betul. <laughs> Sorry for the diving. Tak apa tak apa. So basically betul eh. You kalau sekiranya sekarang sekiranya you dah selalu buat, you, bila you tengok cara pembawakan seller tu kita dah tahu dah atau buyer tu kita dah tahu dah memang buyer ni serius atau tidak. Sebab kita ada dia panggil success uh, leave trails. Sales meninggalkan kesan. Jadi bila kita dah berjaya kita akan tengok kesan-kesan dia adakah kesan-kesan tu match tak dengan apa yang kita dah lalui sebelum ni kan apa yang kita yang kita buat sekarang ni adakah dia match dengan kesan-kesan yang sebelum ni dia panggil success apa tu apa tu leaf trails kan jadi kita kena tengok ah tengok dia kita punya kaedah kejayaan perjalanan kita adakah perjalanan kita menuju ke arah yang bagus atau tidak Ha, jadi ada dua benda. Satu ialah activity, ha, to being apa eh? tu effective. Effective itu maksudnya you buat kerja berusaha berusaha betul tak? Berusaha berusaha buat kerja macam yang saya cakap semalam tu pasal roket tu, three to one launch memang dia tak tengok ke kanan lagi dah terus ke atas, je. betul tak? So berusaha berusaha satu. Lagi satu ialah uh, satu uh, efficient, satu lagi effective. Effective tu kerja saya kerja leader saya yang uh, saya akan bantu you nak menentukan sama ada usaha itu menuju ke arah yang bagus ke tidak sebab kalau kita panjat apa tu you ambil uh, imagine you uh, apa tu tangga-tangga uh, yang yang yang tangga yang orang apa kontraktor buat tu kan yang sandar kat dinding kan panjat-panjat-panjat upo punya dinding lain yang you you apa you you bersandar kat dinding lain <laughs> so apa you buat you kena turun balik you kena letak balik so eh, sebab tu You kena align you punya goal dulu and make sure that usaha you memang menuju ke arah goal you. Sebab kalau you usaha je tapi you uh, apa tu kata uh, tidak tengok you punya uh, you punya arah, jadi you makin sesat. Contohnya kalau kita menebas uh, masuk hutan kan, kita menebas hutan, kita jalan la laju. Tapi kita tak tahu sebab semuanya you you kan baru, kita kan baru. Jadi kita semuanya nampak macam hutan je betul tak? So sebab tu kena ada kompas, kena ada peta and lepas tu tujuan apa tu orang macam leaders ni dia macam orang yang kat atas tu. Dia kata, "Ah, apa Rafiq, Rafiq? Ah itu jalan dia. Ikut-ikut situ, ikut situ, ikut situ." Bila Rafiq pergi ke kiri ke kanan, dia kata, "Rafiq, Rafiq, kau salah, kau salah. Ikut situ." Faham tak? Ah jadi itu tugas leader, coach kat saya ni. Eh. Saya duduk di pokok yang paling tinggi, saya beritahukan kamu macam mana nak tembus. Sebab saya dah dah lalu jalan tu. So, cik, cik, lalu situ Rafiq, jangan lalu kiri kanan, ha, tapi ada juga kita dah cakap macam tu kamu lalu kiri kanan juga <laughs> so hujung-hujung nanti jadi masalah juga pada kamu kan dan lepas tu saya sebagai coach, saya bukan mak bapak kamu jadi Jadi saya beritahu je cara dia kalau sekiranya kamu nak ikut Alhamdulillah kalau tak nak ikut tak apa saya wish all the best untuk kamu tapi selalunya, selalunya akan datang balik kat saya mengatakan you ada mengalami masalah Eh, even minggu ni pun banyak minggu. Every, every week akan keluar satu soalan, uh, satu uh, apa tu satu case yang serupa macam tu. Uh, tak nak apa tu, tak nak follow tapi terpaksa juga. Uh, in the end kena kena tipu dengan kena auto dengan bayar. Okay. So uh, bila kita tidak bekerja secara deliberate, consciously and continuously untuk melakukan, kan? Kalau kita tidak letak dekat mind kita, aku aku kena buat eh secara deliberate secara conscious eh, dengan sub mind kita ujung-ujung kita akan come back pada uh, kerja uh, apa tu yang asal tu maksudnya yang asal tu yang biasa kita buat apa duduk atas sofa tengok TV uh, baring atas sofa tengok TV makan kuaci uh, itu yang biasa orang buat And kalau itu biasa itu default mechanism you maka itulah dia tapi kalau sekiranya kita sentiasa buat kerja pecahkan barrier pecahkan threshold yang menunjukkan itu rutin kita baru kan kalau kita orang kata kalau dari segi apa tu Islam dia cakap kalau kita nak dapat buat empat puluh hari betul tak so you buat empat puluh hari itu akan jadi rutin baru you kalau tidak dia akan pergi kat sofa balik buka TV makan kuaci so you kena work together bersama dengan leader you and then lepas tu deliberately consciously dan continuously jangan berhenti Ha, kita ada sampai bulan 9, sampai hujung bulan 9 jangan berhenti langsung ha, kita berhenti sekejap mungkin masa puasa dengan raya je so teruskan sampai bulan 9, bulan 10 kan? bulan 10, bulan 11, 12 kita rehat okay? so uh, saya bukan cakap rehat satu dua bulan nak, maksudnya kita pilih satu minggu dalam bulan tu okay? so work together, work hard and itu sajalah untuk saya eh. jangan uh, kita akan sambung balik esok so kita pergi ke segmen yang seterusnya. Declaration apa yang you nak buat, guys? Kamon, saya buka ya. Uh, you punya microphone dan cakap apa you nak buat.